Halo teman-teman, kembali lagi sama Upik Lagi ngapain Upik? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Wah, martabak Boleh bagi dong? Ih, pelit tuh Upik Enak martabaknya Iya, boleh diambil, dicicip Cicip ya, ambil Ambil Gimana? Habis martabaknya Iya, habis Wah, habis teman-teman Si topiknya matang sendiri nih. Tapi nggak apa-apa, pantengin terus ya. Video Tupik bersama Tupik. Dadah.